Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kawan-kawan sahabat menggambar semuanya. Pada pagi ini, saya tertarik melihat tangkai bunga. Ya, bunga ini disebut dengan nama bunga kencana ungu bunga ini sangat mudah tumbuh e, seperti ini ya ada di pekarangan e, rumah saya sendiri seterusnya Mari kita coba untuk e, menggambar bunga tadi e, langkah pertama kita mulai dengan menggambar batang daun dan seterusnya hingga kelopak muanya demikian ya eh, menggambar saya kali ini nah, sampai bertemu lagi di gambar yang berikutnya nah, semoga terhibur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh